Wow, es campur alat Taiwan enak banget, guys! Lengkap semuanya, ada dari jelly, buah-buahan, kacang-kacangan Pokoknya, semuanya ada. <tuk> Halo. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen, halo guys sore ini aku lagi jalan-jalan di pasar malam deket rumah bos aku ya jadi ini tepatnya di samping rumah bos aku langsung ada pasar malam jadi kalau pagi biasanya gantian dengan pasar sayur-mayur atau daging-daging jadi kalau sore rame banget banyak sekali yang jualan makanan cemilan fashion, aksesoris, pokoknya semuanya ada, permainan anak juga semuanya pasar malam ini tepatnya di daerah Daan dan dikenal dengan nama Lincang Night Market oke okay guys, aku mau pesen es campur yang terkenal banget di daerah sini ya di sekitar tempat saya kerja, jadi ramai banget setiap hari, ini guys tempatnya wow, pokoknya mantul banget rasanya kita lihat ya ada apa saja di sini semuanya lengkap ada jelly ada kacang-kacangan buah-buahan pokoknya kita lihat nah di sini juga ada beberapa menu yang bisa kita pesan Loh, lopannya lagi nyiapin buat pesanan orang Oh, pokoknya semuanya ada sesuai pesanan kita kita mau pesan yang mangkok kecil atau mangkok besar kita bisa request langsung bisa pilih langsung Barusan aku udah pesen sama lopan, aku pesen es krim mangga ya. Jadi, kita lihat di sini ada daftar harganya, coba dari harga berapa. Menurut kita masih terjangkau ya, karena menunya itu bener-bener banyak banget. Kalau kita pesen yang mangkok besar, ya kita lihat. Saya pesan es krim mangga di sini, harganya 170 NT. Kalau kita jumlahkan sekitar 75.000 ya, mengikuti kurs dolar sekarang. Jadi di Taiwan itu sangat terkenal banget dengan aneka cemilan atau makanannya yang khas Dan banyak sekali turis yang datang ya Jadi bukan hanya orang Taiwan saja yang datang untuk mengunjungi pasar ini Pokoknya banyak banget mereka mengabadikan momen Atau hanya sekedar menyicipi berbagai menu cemilan atau makanan khas Taiwan lainnya dari berbagai menu yang dihidangkan sudah jelas kita langsung tergoda ya, karena banyak sekali menunya, bukan hanya kacang-kacangan, ada jelly, ada wow kalau ini es krim pisang coklat hmm, mantap banget ya mi ini juga ada kacang merah banyak ya watermelon, berarti itu semangka keren pokoknya semuanya ini uh, mix dari buah-buahan sama kacang-kacangan ada ubi juga nah ini daftar menu harganya karena pesanan aku udah jadi sekarang waktunya aku mau pulang dan mau nikmati es krim mangga yang tadi aku pesen guys kalian juga pasti penasaran dong wow porsinya itu banyak banget nah guys ini es krim mangga yang tadi aku pesen porsinya banyak banget, pakai mangkok besar full, jadi ini satu mangga besar dipotong-potong ya tanpa dikurangi sedikit pun, pokoknya ukurannya gede banget, satu full, terus dikasih es krim rasa mangga juga, wow, pokoknya enak banget, lembut, rasanya manisnya juga pas, eee, mangganya juga manis jadi nggak kecut ya ga asem gitu pokoknya enak banget